tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok pada energi Anda. Di sini kita akan membahas tentang empat pekerjaan yang cocok kepada seorang Libra dan bisa meningkatkan keuangan seorang Libra di akhir tahun 2020. tunggu singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada kategori yang pertama. Selanjutnya, kategori yang kedua. Selanjutnya, kategori yang ketiga.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 untuk kategori pekerjaan yang cocok kepada seorang Libra di akhir tahun 2020 yang pertama adalah bergelut di dalam dunia kesehatan. Jadi di sini bisa digambarkan seorang Libra cocok menjadi seorang perawat, seorang dokter ataupun seseorang yang bekerja yang berkenan ataupun yang berkesinggungan dengan dunia kesehatan. Di sini seorang Libra akan sangat berhasil dan bisa menunjang kehidupannya di akhir tahun 2020 dengan pekerjaan kesehatan ataupun sebagai seseorang yang bergelut di dunia kesehatan Dan untuk support energinya adalah page of cup secara umum page of cup itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan seorang libra cocok bergelut di dunia kesehatan yang dimana mana di sini kesehatannya di dalam kategori dunia anak ataupun perawat kepada seorang anak di sini bisa juga digambarkan seorang libra akan bisa meningkatkan keuangan kehidupan di akhir tahun 2020 dengan profesi ataupun pekerjaan di dalam dunia kesehatan. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Devil. Secara umum Devil itu diartikan keterikatan, keterikatan yang membelenggu ataupun saling kontak serta saling berkaitan. Jadi jika kartu yang pertama kita gabungkan dengan kategori pekerjaan yang pertama di sini menggambarkan, Seorang Libra sangatlah cocok bergerak di dalam dunia kesehatan Yang dimana di sini kesehatan itu sangat bersimbungan Ataupun berkaitan dengan seorang anak Jadi di sini bisa digambarkan ataupun disimbolkan Seorang Libra cocok bergerak di dunia kesehatan Di dalam kesehatan seorang anak Dan untuk kategori yang kedua adalah Six of cups, ataupun enam piala. Untuk kategori pekerjaan yang cocok kepada seorang Libra di sini adalah yang kedua yaitu membuka sebuah usaha yang dimana usaha tersebut adalah menjual bunga, menjual hiasan, ataupun menjual pernak pernik serta di sini ditargetkan ataupun ditujukan Usaha tersebut adalah kepada seorang wanita ataupun kepada seorang remaja yang di sini usaha tersebut bisa menunjang keuangan serta kehidupan seorang Libra di akhir tahun 2020 Di sini juga digambarkan seorang Libra sangatlah cocok bergelut di dunia kecantikan ataupun membuka usaha di dalam kategori kecantikan dan untuk support energinya adalah Queen of Pentakang Secara umumnya Queen open itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan seorang liwa cocok membuka usaha perjualan bunga ataupun membuka usaha kecantikan yang dimana di sini target usahanya adalah seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan jika kategori debil kita gabungkan dengan kategori pekerjaan yang kedua di sini menggambarkan seorang Libra sangatlah cocok membuka usaha menjual bunga ataupun menjual hiasan. Dan disini juga bisa dikategorikan membuka suatu usaha kecantikan yang di di sini sangat berkaitan dengan seorang wanita yang sudah dewasa. Dan ini sangatlah bisa menjaga keuangan seorang Libra serta kehidupan seorang Libra meningkat di akhir tahun 2020. Dan untuk kategori yang ketiga adalah... Ace of One Untuk pekerjaan yang ketiga yang cocok kepada seorang Libra yang bisa meningkatkan keuangan serta kehidupannya adalah memulai sesuatu usaha yang baru, memulai usaha sampingan, membuka usaha sampingan, membuka usaha sendiri, ataupun melepaskan yang lain serta fokus kepada satu arah. Dan di sini bisa dikategorikan seorang Libra akan sukses dan berhasil jika melakukan ataupun membuka usaha sendiri yang dimana di sini usaha tersebut adalah bergerak di dalam kuliner ataupun di dalam perdagangan. Dan di sini sangat digambarkan kepada seorang Libra bahwasanya memulai usaha tersebut sangatlah bagus karena di akhir tahun seorang Libra akan mendapatkan kesuksesan serta kehidupan yang meningkat dan keuangannya akan sangat maksimal di akhir tahun 2020. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One. Secara umum Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan seorang Libra sangatlah cocok memulai suatu usaha sampingan, memulai usaha yang baru, membuka usaha sendiri, yang dimana mana di sini bergelut di dalam dunia marketing ataupun perdagangan. Dan di sini seorang wanita ini digambarkan adalah pasangan ataupun orang-orang terdekat seorang Libra sangatlah mendukung serta memotivasi seorang Libra di dalam kategori usaha tersebut. Dan jika kartu di detail kita gabungkan dengan kategori yang ketiga di sini menggambarkan, seorang Libra sangatlah cocok membuka usaha sampingan usaha sendiri yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan yang dimana di sini usaha tersebut adalah usaha yang berkaitan di dalam dunia perdagangan ataupun marketing dan di sini seorang libra mendapatkan motivasi dan dukungan dari seorang pasangan ataupun orang-orang terdekat di bera sendiri dan untuk kategori yang keempat adalah Of one, ataupun tiga teman, untuk pekerjaan yang cocok kepada seorang Libra, yang dapat menunjang keuangannya serta kehidupannya di akhir tahun 2020, adalah usaha yang bergelut, di mana di sini usaha tersebut membuka suatu cabang ataupun membuka usaha yang banyak. Jadi, di sini digambarkan satu usaha sudah dimiliki seorang Libra, namun alangkah baiknya seorang Libra membuka usaha lain ataupun membuka cabang usahanya. Dan sini juga bisa dikategorikan seorang Libra sangatlah cocok bergelut di dalam dunia pekerjaan Yang dimana disini bekerja sebagai seorang diri Yaitu menjadi koki Ataupun menjadi seseorang yang sangat berguna bagi orang banyak Jadi sini juga bisa dikategorikan seorang Libra cocok menjadi seorang fotografer ataupun videografer Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Swords Secara umumnya, Queen of itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan seorang Libra sangat, -sangat dan cocok membuka usaha. Yang dimana di sini usaha tersebut ia kembangkan ataupun membuka cabang, dan di sini sangat menunjang keuangannya serta kehidupannya. Menikah di akhir tahun 2020, ataupun di sini bisa dikategorikan seorang Libra cocok menjadi seorang biografer, fotografer yang dimana mendapatkan dukungan dari seorang pasangan ataupun orang-orang terdekat Libra sendiri. Serta di sini, usaha tersebut berkaitan dengan seorang wanita yang sudah dewasa, dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan kategori yang keempat di sini menggambarkan seorang libra akan mendapatkan kesuksesan peningkatan kehidupan apabila membuka usaha yang dimana sangat berkaitan dengan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini bisa kita simpulkan tempat pekerjaan yang cocok untuk seorang libra dan bisa menunjang kehidupan keuangan akan sangat meningkat di tahun 2020 adalah yang pertama bergelut di dunia kesehatan yang kedua bergelut di dalam dunia hiasan bunga ataupun kepada seorang wanita dan yang ketiga adalah Membuka usaha ataupun membuat usaha sampingan dan yang keempat menjadi videografer, fotografer, ataupun membuka cabang usaha. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang pekerjaan yang cocok kepada seorang Libra dan bisa meningkatkan kehidupan seorang Libra di akhir tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.